Liverpool memang sedang dalam tren positif setelah berhasil menjuarai Piala Liga Inggris dan lolos ke babak delapan besar Piala FA. Selain itu, Liverpool juga masih di atas angin setelah menang di kandang Inter Milan di ajang Liga Champions dan memiliki kans besar untuk lolos ke babak delapan besar Liga Champions. Terlebih lagi, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyusul Manchester City di perebutan gelar Premier League. Tapi, apakah mungkin Liverpool mampu meraih quadruple? Liga Inggris merupakan liga terbaik di dunia saat ini. Namun faktanya, hingga saat ini belum pernah ada klub Inggris yang mampu menyapu bersih semua trofi di satu musim kompetisi. Bahkan tercatat bahwa satu-satunya klub Inggris yang pernah mendapatkan treble hanyalah Manchester United pada musim 1998-1999 di mana saat itu mereka berhasil memenangkan trofi Liga Primer Inggris Piala FA dan Liga Champions dengan begitu maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa gelar treble atau quadruple yang dimaksud di Liga Inggris adalah trofi Liga Primer, Piala FA, Piala Liga dan Liga Champions karena jika penilaian treble ini dinilai dari tiga tropi apapun yang didapat dalam satu musim, maka sejatinya Liverpool pun pernah memenangkannya. Pada tahun 2001, Liverpool asuhan Gerard Holler berhasil memenangkan trofi Europa League, FA Cup, dan League Cup. Dan rehan ini disebut sebagai mini treble, dengan alasan Liverpool tidak berhasil menjuarai Liga Primer dan Liga Champions. Liverpool memang masih berkesempatan untuk mendapatkan semua trofi dan menyabet gelar quadruple mengingat perjalanan positif mereka di tiga kompetisi tersisa setelah berhasil memenangkan Piala Liga tapi rasanya kemungkinan terwujudnya quadruple ini masih jauh dari kenyataan ya meskipun mereka ada dalam tren positif di semua kompetisi tapi ada satu gelar yang mungkin akan sangat sulit didapatkan Liverpool yaitu trofi Premier League saat ini Liverpool masih tertinggal enam poin di bawah Manchester City dengan satu laga tunda yang berarti jika kita asumsikan laga tunda tersebut memberi Liverpool tiga poin maka tetap ada selisih tiga poin dengan Manchester City di puncak klasemen. seperti yang kita ketahui Premier League memang terkadang memberikan kejutan hingga laga terakhir misal saja Premier League musim 2014 dan 2012 di musim 2014 Liverpool sejatinya sudah di atas angin untuk meraih gelar pertama mereka sejak tahun 1990 Namun dengan lima laga tersisa Nyatanya Liverpool harus puas finish di posisi kedua di bawah Manchester City dengan selisih dua poin pada akhir musim Yang lebih menyakitkan adalah pada musim 2011-2012 mana saat itu Manchester United hampir dipastikan menjadi juara namun dikandaskan oleh gol Sergio Aguero di menit 94 menjelang fluid akhir dibunyikan memang masih ada kemungkinan Liverpool untuk menyalip di akhir musim namun hal tersebut sangatlah spekulatif meskipun Liverpool seringkali menyuguhkan drama comeback di kancah Eropa rupanya City juga terbukti beberapa kali membuat kejutan di liga domestik itulah alasan Mengapa Liverpool tidak akan mudah untuk mendapatkan quadruple Meskipun mereka memiliki performa mentereng saat ini Tapi jika memang ternyata Liverpool mampu menyapu semua trofi yang tersisa Maka itu akan jadi sejarah baru yang akan sulit diraih oleh klub-klub lain Namun sekali lagi, ini adalah hal yang sangat-sangat sulit Bahkan memenangkan quadruple adalah ide gila menurut Jurgen Klopp Cause it's gonna be biting you. you They're gonna kill if you let them through